Beda-beda uh, apanya, apa memori-memorinya kayak macam praktis kan? Mm -hmm. Oke, okay, macam handphone, memori-memori juga beda, kan? Demurin. Nah, tenang remote. Begitu. Hmm. Meset ini, ini, ini. ini, ini masuk Ya Yes. Selamat jumpa kembali dengan Pak Ji Rizal Karen. Kali ini Pak Ci sudah belanja di online shop membeli set top box untuk siaran digital ya. Nah, sekarang Pak Cik nak coba tunjukkan langkah-langkahnya. Oh iya yeah. kenapa Pak Cik juga membeli set top box ini? Karena menurut anjuran pemerintah bahwa uh, siaran analog akan segera di switch up hingga di siaran kita unboxing dari paket online shop uh, produk set-top box merek matrik Apple HD DVB T2 maka pakcik langsung saja menginstall dengan memasang antena UHF ke uh, set-top box dan langsung scan, ya. Langsung scan begini caranya: langsung scan, kita tunggu agak beberapa menit, maka set-top box akan searching sendiri channel-channel siaran digital. channel digital maka Pakcik mengecek kembali antena UAF apakah masih cukup terpasang bagus Oh ya juga mungkin lokasi rumah Pakcik yang di pinggir kota jadi sinyal digital juga mungkin kurang maka uh, Pakcik usahakan lagi dengan uh, memakai poster di antena UAF jadi memang vital sekali untuk antena UAF memang harus dalam kondisi bagus juga ya jadi mempengaruhi hasil searching set top box maka kita ulang lagi searching dengan memakai poster di antena UAF ya Oke okay. kita ulang lagi langkah-langkahnya ya. Pertama, antena UHF dipasangkan ke unit set top box. Memang juga harus pas dan kokoh ya, karena siaran digital akan goyang apabila tidak uh, rapi pasangnya. Kemudian kabel HDMI dari set top box kita pasang, kita hubungkan ke televisi yang ada di belakang. Bukan uh, TV. TV, TV. Uh, untuk sweet. Selanjutnya kita masuk ke menu pencarian di set top box dan untuk antena kita rubah menjadi daya antena on langsung kita scan otomatis lagi dan ditunggu ya nah untuk hasil streaming yang kedua ini mendapatkan siaran digital mencapai 23 channel HD siaran nasional ya oke kita cek satu Cukup sekian dulu cara install Matrix Apple HD T2 ke TV ya, untuk mendapatkan siaran digital HD. Next, kita akan coba.